anjing merupakan mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu atau mungkin sudah sejak 100 tahun yang lalu sesuai bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA penelitian lain mengungkap sejarah domestikasi anjing yang belum begitu lama anjing telah berkembang dijadikan ratusan ras dengan berjenis-jenis variasi Mulai dari anjing tinggi badan beberapa puluh cm, seperti Chihuahua hu hingga iris Wolf yang tingginya lebih dari 1 meter Pana rambut anjing bisa beraneka ragam loh teman-teman Mulai dari putih sampai hitam, juga merah abu-abu Bahkan sering dikata biru dan coklat Selain itu, anjing memiliki berbagai jenis rambut mulai dari yang paling pendek hingga yang panjangnya bisa mencapai beberapa sentimeter Rambut anjing bisa lurus atau keriting dan berstektur kasar hingga lembut seperti benang wol Bukti baru mengungkapkan anjing pertama kali didomestikasi di Asia Timur Probabilitas di Tiongkok Manusia pertama yang menginjakkan kaki di Amerika Utara membawa serta anjing dari Asia Anjing merupakan hewan sosial sama seperti halnya manusia Kedekatan pola perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih Diajak bermain, tinggal bersama manusia, dan diajak bersosialisasi dengan manusia, dan anjing lain Anjing memiliki posisi unik dalam hubungan antar spesies Kesetiaan dan pengabdian yang ditunjukkan anjing paling mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan Walaupun sudah merupakan naluri alami anjing sebagai hewan gugusan, pemilik anjing paling menghargai kesetiaan dan pengabdian anjing dan mengonsumsikannya sebagai anggota keluarga sendiri. Anjing kesayangan bahkan sering sampai diberi nama keluarga yang sama seperti nama pemiliknya. Sebaliknya, anjing mengonsumsikan manusia sebagai anggota gugusannya. Anjing hanya sedikit membedakan jabatan sang pemilik dengan rekan anjing yang sedang satu gugusan Dan bahkan sering tidak membedakannya sama sekali Orang senang memelihara anjing karena anjing binatang yang pintar Anjing diasumsikan pemilik kecerdasannya yang cukup tinggi Tingkat kecerdasan anjing bergantung pada ras dan masing-masing anjing secara individu Anjing ras Border Collie terkenal bisa mematuhi dan menjalankan berjenis-jenis perintah. Oh iya, teman-teman tahu nggak bahwa anjing merupakan hewan peliharaan yang setia loh. Banyakkan anjing juga tak pernah malu-malu untuk mengekspresikan rasa cintanya pada pemiliknya. Ia akan menemani kita di kala senang ataupun sedih. Selain itu, anjing juga cocok untuk dijadikan penjaga andalan karena mereka akan selalu ada ketika kita merasa terancam. Perilaku ini jarang ditemui pada hewan lainnya. Sikap inilah yang kemudian membawa berbagai pertanyaan, seperti "kenapa anjing sangat setia dengan pemiliknya?" Yuk, kita bahas yang pertama karena faktor perkembangbiakan. Dulunya terdapat anjing liar yang sifatnya agresif atau sering menyerang dan menggigit Namun, nenek moyang kita membunuhnya untuk melindungi manusia yang hidup di sekitar Lain halnya dengan anjing yang berbakat untuk berburu dan setia Anjing itu akan dipelihara dan dirawat dengan baik Nah, ketika anjing mendapat makanan dan tempat berlindung yang aman Maka anjing akan memberikan imbalan pada pemiliknya dalam bentuk kepatuhan dan kesetiaan Seiring dengan hilangnya kebiasaan berburu dan manusia semakin nyaman dan menetap Maka hubungan anjing dan manusia menjadi sebuah persahabatan seperti sekarang Yang kedua, anjing adalah hewan sosial Anjing memang merupakan hewan sosial, sama seperti manusia yang merupakan makhluk sosial Oleh karena itu, secara alamiah anjing penuh kasih sayang jika teman-teman yang memelihara anjing memperlakukannya dengan baik, maka ia bisa membalasnya lebih dari itu loh. Ini karena ternyata anjing dan manusia sudah hidup berdampingan sejak 10-30 ribu tahun yang lalu loh. Yap, betul sekali Saat manusia masih melakukan berburu Anjing sering menemani manusia purba untuk berburu Walau sudah bertahun-tahun yang lalu, anjing tetap menemani kita sebagai penyemangat kita Misalnya, kita sedang memiliki masalah dan lesu, tanpa ragu anjing akan mendekati kita dan membuat kita bersemangat lagi dengan tingkah lakunya. Tak hanya dengan manusia saja, anjing juga menjalin hubungan baik dengan hewan lain, seperti rubah, rusa, kura-kura, hingga anjing laut. Yang ketiga, mampu mengembangkan komunikasi dengan manusia. Beberapa penelitian menunjukkan semakin lama anjing dan manusia bersama maka semakin erat ikatan mereka. Jika kita sering memperhatikannya dan sering bermain dengan mereka, maka anjing jadi bisa berempati dengan kita loh. Apalagi anjing juga bisa membaca gerak-gerik tubuh hingga ekspresi wajah kita. Itulah yang menyebabkan anjing bisa memahami kita. Selain itu, anjing juga bisa membedakan mana manusia yang egois dan murah hati, teman-teman. Anjing dapat menyelesaikan perilakunya terhadap manusia karena ia memiliki pemahaman penuh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Kok bisa? Nah itulah alasan ilmiah mengapa anjing bisa disebut dengan hewan setia Semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman ya